Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Salam satu Malaysia Salam kemerdekaan Alhamdulillah saya bagi pihak seluruh warga Universiti Malaysia Sarawak Unimas Ingin mengucapkan selamat datang Kepada semua pelajar-pelajar baru Unimas Yang akan mendaftar sebagai pelajar di kampus Unimas Kota Semarahan dan juga di Kampus uh, Unimas di Fakulti Perubatan dan Sains Kesehatan. Uh, <coughs> Pertamanya, saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada saudara sedari kerana terpilih untuk menjadi uh, pelajar Unimas dan juga tahniah kepada saudara sedari kerana uh, saudara sedari merupakan uh, di kalangan 4,500 pelajar yang telah ditawarkan dalam satu persaingan yang hebat untuk mendapatkan peluang melanjutkan pengajian di Universiti Malaysia Sarawak Untuk uh, makluman uh, kita telah menerima lebih kurang 49 ribu permohonan untuk uh, kemasukan ke program-program pengaj pengajian Yang kita adakan di 8 buah fakulti di Universiti Malaysia Sarawak uh, Tambahan pula, saudara-saudari juga merupakan generasi pelajar penanda aras Penanda aras baru kepada INIMAS Di mana kohot untuk pengambilan pada sesi 1 2013-2014 ini Merupakan pelajar baru yang telah meningkat era baru untuk INIMAS Kerana pada semester ini ataupun sesi ini Kita telah menjangkau Uh, enrollment pelajar melebihi 15,000 orang pelajar di mana sasaran itu telah kita tetapkan pada 2015 tetapi kita telah mencapai seawal uh, setahun lebih awal daripada yang kita telah rancangkan. Syabas dan tahniah, saya ucapkan sekali lagi Saudara-saudari perlu ingat bahawa melangkah ke alam universiti merupakan satu bentuk pengalaman baru dan menandakan satu penerokaan ilmu pengetahuan yang Sangat luas Peluang ini harus dijadikan satu arena Untuk percambahan pikiran dan kepelbagaian pandangan Dan diseburkan dengan aktiviti-aktiviti Serta wacana intelektual Saya menyeru kepada saudara-saudari Untuk mengambil peluang sebaik-baiknya semasa saudara-saudari berada di universiti ini walaupun dalam program 3 tahun atau program 4 tahun maupun program 5 tahun di fakulti perubatan. Saya berharap dalam suasana ini saudara-saudari akan mengambil peluang kemasan untuk menyerlah dalam bidang akademik Sebagai sebuah universiti awam akan menyediakan berbagai kemudahan serta perasarana untuk memudahkan saudara-saudari mencari ilmu dan Uh, untuk membekalkan diri dengan ilmu pengetahuan yang berguna, ketahanan diri, sifat-sifat berdaya saing, kreatif serta proaktif serta berketerampilan Saudara-saudari perlu melengkapkan diri dengan nilai-nilai keperbadian dan pemikiran yang terbuka Serta berakhlak tinggi supaya dapat mencerminkan kepelbagaian bangsa dan budaya yang harmoni di Malaysia amnya dan Sarawak khasnya Saya juga menyeru bagi pelajar-pelajar yang datang daripada luar Sarawak Mencari peluang untuk menambah ilmu pengetahuan dalam kepelbagaian kebudayaan yang ada di Sarawak ini Dan ini sangat penting untuk memberi nilai tambah kepada ilmu yang diperolehi di universiti Saya juga menyeru saudara-saudari sekalian untuk menggunakan peluang ini sepenuhnya dengan penuh rasa tanggungjawab jawab Meskipun di tengah-tengah persaingan hidup yang mencabar semasa di kampus ini kita akan bersama-sama memikul tanggungjawab untuk kita mencapai visi dan misi Unimas. Justru, berilah kerjasama yang erat dan yang penuh rasa tanggungjawab kepada pihak pengurusan universiti dalam melaksanakan program akademik dan pembangunan sahsiah yang dianjurkan serta bertanggungjawab menjaga nama baik universiti walau di mana jua saudara-saudari berada. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar baru Syabas dan terima kasih kepada semua staf serta barisan LO dan MPP yang telah berganding bahu melaksanakan Minggu Aluan Pelajar ambilan September sesi 2013-2014 Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan kepada semua warga Universiti dan juga semua rakyat Malaysia serta rakyat Sarawak khususnya kerana tahun ini adalah 50 Tahun Sarawak Merdeka dalam Malaysia Sekian wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh